Mungkin kamu sudah akrab dengan kata Microsoft. Tahukah kamu siapa pendiri Microsoft? William Henry Gates III atau lebih akrab di Bill Gates lahir di Seattle, Washington pada tanggal 28 Oktober 1955. Ia memiliki orang tua yang bernama William Henry Gates dan Mary Maxwell dan Bill Gates bisa dikatakan lahir dari keluarga yang berkecukupan. Ayah Bill Gates adalah seorang pengacara yang sudah cukup terkenal karena sudah mempunyai banyak koneksi dengan orang dan perusahaan ternama. Sementara itu, ibu dari Bill Gates merupakan seorang yang bekerja sebagai Dewan Direktur First Interested Bank Pacific Northwest Bell dan anggota tingkat nasional United Way. Bill Gates mulai mencintai dunia komputer ketika bersekolah di Lakeside School. Dunia komputer yang disukai oleh Bill Gates pada saat itu masih berbentuk mesin teletype yang dihubungkan dengan telepon ke sebuah komputer pembagian waktu. Hal yang membuat Bill Gates suka dengan dunia komputer ialah cara kerja dari komputer itu sendiri yang dimana komputer bisa membaca kode perangkat lunak dengan sempurna. Bill Gates dan teman-temannya bisa menghabiskan waktu berjam-jam bahkan terkadang menjelang pagi mereka baru pulang ke rumah masing-masing. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memperbaiki pemrograman yang ada di komputer. Paul Allen, yang merupakan teman hacker atau peretasnya saat masih sekolah, dulu ternyata sama-sama menempuh pendidikan universitas Harvard. Pertemuannya dengan Paul Allen membuat cita-cita Bill Gates untuk mempunyai perusahaan perangkat lunak, software sendiri kembali tumbuh. Bahasa pemrograman yang dipakai pada komputer itu ternyata berhasil, sehingga Bill Gates dan Paul Allen meyakinkan diri datang ke untuk. MITS yang merupakan perusahaan kecil yang ada di Albuquerque agar mereka membeli bahasa pemrograman basic buatan mereka Awal mula nama Microsoft adalah dimana kata micro dan soft diberi tanda penghubung nama itu muncul setelah Bill Gates dan Paul Allen bekerja sama dengan MITS Setelah berpisah dengan MITS, Microsoft mencoba bekerjasama dengan IBM untuk memajukan sistem operasi komputer. Hal ini dikarenakan pada saat itu IBM sedang tertinggal dari Apple dalam pasar komputer, sehingga IBM membuka kesempatan bagi perusahaan lain untuk mengisi bagian penting dari sebuah komputer yang berupa sistem operasi dan prosesor mikro, atau jantung utama dari komputer pribadi. Microsoft dapat memenangkan persaingan dengan Intel dan berhasil mendapatkan kontrak kerjasama. Kontrak yang terjalin dengan IBM merupakan peluang besar untuk membuat perusahaan Microsoft lebih maju. Karena kecintaannya pada dunia komputer dan tidak pernah menyerah untuk meraih cita-citanya, maka Bill Gates pada akhirnya sukses dengan perusahaan Microsoftnya. walaupun pada masa kecil sangat dilarang oleh orang tuanya untuk mendalami ilmu komputer, khususnya sistem operasi komputer. Bill Gates merupakan seorang yang sukses dalam bidang bisnis dan teknologi, khususnya sistem operasi komputer, bisa dijadikan inspirasi oleh banyak orang, terutama bagi para pemula yang ingin sukses dalam membangun usahanya. Dari kisah ini, banyak sekali hal yang bisa dipelajari dalam kisah hidup Bill Gates. Namun, hal yang terpenting yang bisa diambil dari pengalaman Bill Gates adalah selalu percaya dengan kemampuan yang ada di dalam diri. Guys, Semoga video ini dapat menginspirasi kita Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Karena like dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini See you next video. Bye-bye.